video subscribe, klik like. Mari kita cocokkan dengan warna yang sama ke dalam box dan sebutkan warnanya. Merah muda. Bebek warna. Apakah yang kedua? Jingga. Dan warna putih. Selanjutnya, masih sama, mencocokkan warna yang pertama: warna putih, selanjutnya bebek warna hijau, dan yang terakhir merah muda, merah muda, Orange, hijau. Selanjutnya masih tetap belajar mencocokkan warna. Jingga, orange, hijau. Makasih adikku sayang sudah setia nonton sampai selesai. Lanjut. masa kau tahu back kucing puzzle luar biasa luar biasa, hebat, hebat, luar biasa, luar biasa, ayam, uh -oh. Oh, oh, bagus, luar biasa, hebat. Hai kajah Hai baguskus Hai ya. hebat hebat luar biasa luar biasa luar biasa susah adik-adik, terima -adik. kasih sudah nonton jangan lupa like, subscribe, and comment. terima kasih